Ura-ura, ini hari ini Diangkat keluar. tim yang akan kami pertandingkan. Wah Putra, langsung dipercayakan kepada Agus ini. ada kembali sedang Abu Abu Itulah tim Salah satu tim legendaris yang kerap tampil sebagai jawara. Kami ucapkan selamat kepada kami. Back 2, back 2 dari kami dan selamat menyaksikan. Kita lihat namun di yang, di yang dijaga oleh Adva. Nah, yang merah untuk yang Ya. Situasi yang sangat membahayakan Gawang daripada Akmal Namun nah, kita lihat Situasi berbahaya Tidak lagi terbuka. Tandingan kami tunda satu hari Keseluruhan kami jadwal lain dan jadwal bukan Hanya untuk merenovasi lapangan nah, ya, ya, ya. Yang pertama Satu tiket terakhir kami laga. Siapakah yang pantas melangkah Pepetaran guna besar Amar Ibi Janjik sekali, Umpan berpindah kepada Asramul Haji. Lagi-lagi Umpan dikerakkan, ditanya kembali kepada Pemudan. Namun sebuah sentulan penyelamatan. Di sana masih ada Salah Hutin, Udin Basna panggilan rekan-rekan. Ni'amin, Julali nama asli, pemain kelahiran jatuh Rami. Hori Fahrial, kita lihat situasi yang sangat berbahaya. Kali ini Syakir Perwil, kerjasama 1-2, Umpan berpindah hati. Pausan Akhdi bersabar. kebersamaan sama dari Sakir Perwi. Fazil Samuti, kapten kesebelasan daripada Lambayo FC, dikerahkan. Kita lihat kita ada ada Jul Takrima. Ya, kita Kuta, kita, ya, dia juga bicara, dia ya, juga penuntut kekuatan oleh Pausan Akhdi. Eddie Subiwadi. Kita lihat serangan dari Kali ini serangan datang. Sangkit sekali forma permainan diperagakan namun di sana kita lihat pemain nomor punggung Namun di sana kita lihat masih ada pemain dengan nomor punggung nah, kita lihat. Kali ini bola dalam penguasaan para pemain daripada Cetubah Putra, Ammar Gaddafi. Kita lihat kembali lagi gagal. Kali ini serangan datang lewat kaki Syakir Perwil. Masih Syakir, berikan penguasaan. Cantik buka permainan diperolehkan. Peguam ini kasih kaki, kaki mencoba diperolehkan. Sama di masih ada Muammar Gaddafi. Orang berpindah kepada Boya Di sana kandah di ya Samuti, Kita sudah pernah kita lihat Namun sulit rekan-rekan. Oh, Kita lihat. Oh Kali ini serangan datang, namun di sana masih ada salah yang mencoba membersihkan area penarik, Muhammad Nazar. Kita saksikan putra ini yang pernah tampil bersama Persebaya Lantas, Abu Pame tanggila satu hari. Kali ini bola dalam penguasaan mantan pemain Persib ini, Muhammad Gadafi. Umpan bertindak kurang Henry Faryal, pemain yang kurang bisa pakai dengan permainan wanita setengah pria atau perwalian. Berbahaya situasi kita lihat. Kali ini tangki kita terima mencoba membuka ruang. Kita lihat masih lulus terima. Di dalam media oleh Muhammad Nazir. Bukan sebuah serangan. Kita lihat. Amar. Umpan berpindah. Kita lihat kepada pemain bernomor punggung 9 daripada Kedah Muhammad Rizal. Namun, Eri Faria Arang dan Ia Kedua Asra Nurhadi Melebar keberapa seluruh bangasan kita untuk pindah Cantik sekali posan Namun, belum dikoyangkan Belum berubah Dengan pertandingan yang sedang Anda saksikan Setelah pemain yang berwarna wili Di kompetisi rugby PSSI Sedang kami pertandingan di hadapan mata Anda kita lihat Muhammad Gaddafi, Muhammad Ngajar, luar pemain daripada saksim bersama persidik ini di tahun lalu ketika diarkiteki oleh Iwan Sugawara. Kali ini kita lihat teringat sudut bagi Iwan Sudawara. Putra jeneng. Mudah, Ju. Mana mudah. Eric Bariaw. Hoi Haji Ismail. Jadik kita lihat. Hoi Nampaknya kita lihat gauzan oh sudah terlebih dahulu menanti Sebuah sebuah kebanggaan Yang tidak sanggup kami bernilai Kalau hari ini oh, kita oh, lihat Sampai oh, oh, hari oh, oh, oh. Umpan bertindak Kita lihat kali ini Julali Mencoba menekan, masih Julali Gerakan Umpan kepada Jol Fakrima Dua pemain ini kerap tampil bersama Muara Batu Ajang Utara Cantik sekali Umpan dibutakan Namun lagi-lagi bola dengan mudah dikuasai oleh penjaga gawang gawakan, Agusri Sakri Padil Samenti. Kita lihat, berpindah pada satu periwet. Amarga Kadabi, cantik sekali. Kita lihat, kerjasama satu-dua sentuhan, mengolah sumpah mereka kita kerap diperadakan oleh para penjaga di pada catubah Kali ini serangan kembali mencoba dikuasai oleh Muhammad Nazar arahkan pukulan. Namun kali ini Muhammad Gaddafi. lagi-lagi amar boy Hakim Uthman mencari ruang mati boy kita sama dengan Martinus B kita lihat kali ini Martinus B A sebuah pertahanan kiri namun masih dimasukkan dapur orang di wajah Pedro Pedro Pedro. Ayu soalnya. Ayu soalnya. Lalu, lalu. Lihat, lalu, lalu, lalu. 3, ya, sekali, kita lihat martin sekali masih ini dengan 2. kita lihat oh. sekali seperti oh. nabi oh. labi lupaan en barang kali ini serangan datang lalu kaki Gaddafi. namun kandas di kaki Suryadi. Total enam put. Amar, cantik sekali. Karena permainan dari kaki kaki yang mencoba diperagakan oleh pemain dari Badan Cetuk Kali ini Muhammad Naja. Umpan berpindah. Lagi-lagi kita -lagi lihat pergerakan dari Fakri. Bing, Aro dikatakan dengan bahasa Hindi. Perhati. Oh, terarah-terarah Kita lihat Udin Basnah Mencoba membalikan keadaan Bola berikan kepada Julfa Krimah Yang mencoba membuka ruang di sektor sebelah kanan. Masuk Julfa Krimah Cantik sekali umpan berpindah Namun di sana masih ada Muammar Kadafi. Asranul Hadi Kerjasama dengan Ammar Ibi Umpan berpindah kaki kepada Boy Hadi Masih Boy Kita lihat segera lapangan cengah Semua ingat-ngatah yang mencuri Andi Kaujan Nazi, masih kaujan Terlalu bekas kepada lawan Kita lihat memiliki Memiliki kakutan Namun cerara, lagi-lagi kontrol kurang maksimal Kali ini serangan berbalik, kita lihat Namun di sana masih ada Muhammad Nazar Abu Mameh panggil adek lawan Lagi-lagi kita lihat Ketamatan Samudera Yang pernah membawa tim Tepak Bola Ate Tembus ke Pantapua Yang akan berlaga pada bulan 10 mendatang oh Hati Usman, kita lihat masih doi, mencari ruang, boleh dipindahkan, Fakri yang dituju, namun di sana masih ada Udin, Udin Masnah, ya, Amal Gaddafi, sekali oh. namun kita lihat masih menyinggung Yang mau karena urusan, karena kita ada istilah bilah membilah dari kami penutup suara bertahan biarlah usbada, Salah satu dia sudah ditobatkan sebagai raja dia bola namun kami peniti yang lingkaran kami katakan dibantai kepada mereka kembali dorong anda kamu sendiri siapa yang meragukan kekuatan daripada sederet pemain tim yang diandalkan oleh dua rumah ganda putra namun kami harus mengakui keunggulan tim tamu untuk kerja demi cewi mari dia <tuk tangan> Eri Faria berpindah kepada Boy Haji Usman Namun teman buka. Kali ini kita lihat pola penguasaan antara pemain daripada Syakufa Putra bahwa kasih ini Masih Muhammad Nazar Lagi-lagi kita saksikan Edi Ya lagi. Boy Haji Gerakan Edi Suryadi. Kita lihat bola meninggalkan area lapangan, belum berubah terbuka Madal. Kali ini kita lihat cek pertandingan mencoba membalikan keadaan. Bola sudah guncang, namun di sana masih ada Muhammad Nazar. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, mau dikatakan. Jalan jalan. Amin Hey. setelah berbahaya kita dijatuhi perulung namun sana masih ada Muhammad Nazar langsung memperdingan area terlarang naik ke depan kami kita lihat Muhammad Nazar bersama dengan Azra Nurhadi tarik kebaca berakhir bahaya kita naik kumpul berpindah namun terbaca di kaki Mohid. Oke, kita lihat Karena permainan dari kaki tadi. Mohid robohan. arena Lapangan. Hendaknya jauh dikerahkan umpan. Namun kita lihat cepat dalam jangkauan Akmal dalam tendangan gawang beberapa kali hasil pergerakan oleh Akmal kalung di nehin. Kita lihat di sana ada Muhammad Kadafi. Kerjasama kali ini kita lihat pada pemain daripada padang Maluku Tim. Lompatan kepada ke arah kiper Wil, kembar bersembah yang mencoba menusuk dari belakang. Kita terpikat. Lagi-lagi terjadi perebutan tapi kita ada seada satu perlul lagi lagi adu kecepatan kita lihat sebuah sebuah pahala lagi bayang tempat peserta diperlukan kepada lawan saya eh, tidak kita lihat masih ber adakah bukan kepada masker BA kali ini kita saksikan BA lagi-lagi peluang-peluang dah ayo kemahin ke orangnya, boi buka ayo salah penganggung mulakan tadi ayo ini bang, oh Haji Hussman, bola menang ke dalam Seseruah, kita lihat, cerak menangat lawan Kita sedihkan, kembang berubah kedudukan Masih kata-mata, angka sementara Tumpah dibentukan, kalau kita berpinalti Sesuai terima yang di masuk, lihat Namun kita masih ada Harry Fahryal Udah bersabarlah pasangan, beberapa pemain bersama tim kijaya, caci sekali pogon mencoba menusuk dari belakang. Masih pogon mencari ruang. Kita lihat di sana ada rehati Ujma mencoba membantu penyerangan. Namun kita saksikan ketua pelanggaran di depan pengadil pertandingan. Kita lihat Ujma sangat tidak memper toleran. Kita saja saksikan pelanggaran diberikan di depan kotak gelar um, biar lebih banyak <San> lagi <San> datang lagi, kita masih lagi kita dan lagi, Tadahi, untuk asli Juga dengan, Sulai, masih dengan setikam, berikan Namun, terhulis, kita berikan oh, yang kita dapat, kita di dari belakang oleh salah satu perusahaan besar itu galaksi berkata Nisantara dan beberapa sponsor juga turut menekan tidak menekan diri dari kami mereka juga menekan kami dari belakang seperti Helida Motor Kep, dan salah satu perwakilan dari Pak Tuan Tuan Dengan Harapan sakit-sakit kita lihat masih sakit mencoba meninggalkan lawan di belakang kita lihat masih satu peri nah berkata untuk ditemukan kita sepian latihan, latihan, latihan nah, nah, nawasih, nawasih dalam tolong, tolong kata kata kasar, kata kata kasar penonton jangan kita tidak terlalu lagi terserangkan Anda keluarkan kata-kata pasar -kata Terlalu tidak akan dilarang Nah kalau tidak salah kami Ketua Panitia Penelenggara Sakarudin Esha Tau-tau hari sempat berkesan Bahkan sempat mengabarkan di koran harian selam di Indonesia Bahwasannya pertandingan yang digadah oleh Sopi Galaksi Perkasara Tenggara Adalah ajang bila di antar sesama ah, Kita lihat Tepat dalam pelukan kan ini. seni Kita lihat Tepat terjadi Orang nabi, lagi. namun lagi-lagi kita lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain berjeruah punggung berlapis emas dan pemain dan TOF Perdana Mudi. Mereka telah melangkah ke perantaraan yang berbeda-beda kita akan simpan pekuat tentuman meriah berkaliber kekepasan 175 km per jam namun kita lihat masih aman-aman saja gawang daripada 10 tahun esit kita lihat masih amar, cantik sekali juga diperagakan Kali ini berhati Isman, gantungkan umpan Fakri yang dimaksud kita saksikan, soya sayang! sayang sekali, kita lihat lagi-lagi Peluang emas pelatih pemilihan Terus sekali meneran ancaman Mereka permainan berikan kasih yang mencoba diperagakan Amat Fakir Serkisli, nama lengkap pemain pelawaran kamut ini Kali ini kita sakit aktifasi, namun sulit melewati Tepat dalam pangkuan Agus Balik, balik Ingin menyaksikan tayangan ulang? Anda dapat membuka kanal Youtube Chan Channel Kita lihat sebuah pelanggaran Baru saja dilakukan oleh Edi Suryat Kalali Mumpah dikenakan Namun di sana masih ada Agus Kita lihat datang dari serangan Lewat kaki ini Mantus CA. cantik sekali. kita lihat. Bola dikedikan kita Fani. Tahmud, namun sayang. Mas sudah dihadang. Mantus Kita lihat. Kali ini sudah datang lagi lewat kaki Fadil Samuti. Umpan dipindahkan jauh ke depan. Namun disanya kita lihat bola langsung saja diberikan kepada Agustri, bersama kepada Harry Fariaw, kali ini kita lihat serangan gerak di awal diberikan kepada Haji Usman, bersama dengan Muhammad Gaddafi, bukan berpindah kepada Muhammad Ujjal, kita lihat tadi Mahfey Rijal, bersama dengan Martin BA, Mahfey BA berikan kepada Haji Usman, kita lihat tema permainan mencoba diperagakan kesentuhan mereka tidak dikerat, mereka hidupkan. Harry Fariaw, putra menyerah pesanan, Ketua kebetulan Berikan umpan, Asramen Hadi Marken PA Kita lihat kali ini bukan sebuah pelanggaran Lima badan dikatakan Tampil Kadhafi Kita lihat Kali ini lambai usaha Kembali mencoba menghidupkan serjuan Edi Suriyadi Kadhafi Berikan sebuah kepada kepada Fauzan Azli. Kita lihat pada Fauzan. Umpan berpindah kepada Hadi. Nanti sekali Shakir perlim buka dua. Kobasan diberikan. Namun di sana masih ada Muhammad Rizal. Jangan bau. Sulali Kita lihat Sulali Kita lihat pempantah di depan jawang Takut sekali Fadil Namun lagi-lagi kita sertikan Hanya menghasilkan perdanaan jawang Yaitu ya Yaitu Fadil Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana sekali kedua tempangan dilepaskan oleh salah satu pemain yang sedar sangat di barisan. ya penerangan daripada tim Pertu Fasih Kerajaan hari ini Kita lihat Semua ini berjalan diperlukan Namun sebuah pelanggaran dilakukan oleh Nekmin panggilan sehari-hari upah dikerakkan ke depan namun sudah terlihat dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan oleh Agusri. Jauh. Oh, ya. Dari perpanasan Agusri. Tamat saja masih ada Fadil Samuti. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jaya. Kali ini lemparan ke dalam. Rom <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Pemain andi, kita lihat kali ini Muhammad Rujal. Arahkan umpan kepada pelatih Ukhman, kerjasama dengan rekan pertahanan, Asrul Hadi diberikan bola. Pelatih Usman membuka ruang, Nafi Boy. Kita lihat kali ini gerakan umpan namun di dengan lawan. Datang lagi serangan, Nafir Sbiha mencoba menutup dari belakang, namun diputuskan serangan oleh pemain kedua. Ya, Siap tanpa terasa. Kita lihat nasi Ilma Syahmanda Harus saja mengakhiri keparung jalan Raja babak yang pertama Antara kebongkos Di lapangan Tulung Nubi dan pertama <tuh> Kita lihat baru saja Pembangun ketua digunirkan oleh wasitir Masa Nomba Cuma jadwal yang sangat penuh mengatur Jadual Jadwal Galiup Negalan Bakkoran Haryal Serambi, Indonesia Lain, Kali ini serangan dah terlalu lagi tangkik dikali Fawasan Namun sayang, sudah terlebih dahulu menanti jelasan betan Kali ini berlaman Tuan-tuan berkira Galiup Malaysia ke Namun sudah ada di sana ada Herifah Riau Menjadi ruang, bola diberikan kepada Muammar Gaddafi, masih amar, sentral lapangan tengah motor serangan yang dimiliki oleh seseorang putra, kita berkaitan sama dengan Harifah Fahrial, berikan pungkapan kembali lagi kepada Hadi Uhadi, Markur S.B.A. Muammar Gaddafi, dikali-kali ini bahwa Usman diberikan bola, cantik sekali skema permainan diperadakan, hati Bohaki lakukan perlustrasi, namun pandas, dikali salah hisi, cakibur Salah hitam Kita lihat kerjasama dengan Syakit Perwil Ikan berpindah kepada Sulali Tarik kembang kepada Dahlung Kita lihat kali ini serangan batang Lewat kaki Syakit Berkasi Sankit sekali Pemainan yang pernah rapi Lampai yang osi Terus mencoba Namun ke sana masih ada Muhammad Najar Atu Baneh panggilan rekan-rekan Kerjasama dengan Amar Kadabi Dua pemain yang sama-sama pernah tampil bersama Laskar Mensekuri Terus di sini Kali ini serangan kembali lagi Lewat kaki Udin Basna Berser kecacin nomor kebuktiga Ya, cantik Herifarial Satiskan istema permainan Faryal mencoba memelah luar Namun lagi bagi kita saksikan Udin Basna Saksir Portil Jolca Jalali. Kita lihat bukan bercinda Jogja Kerimah mencoba tepukannya Kita lihat kali ini masih namun, sulit melewati hamba hijau. Filsafat ini. Kita lihat Muhammad Darah ini. Cantik sekali. Umpan dipindahkan ke kaki Boy Haji. Mau terus bea. Golkar lagi kita lihat. Selamat Bercahaya, namun sayang sudah terlebih dahulu menanti tiba-tiba tangan. Ya Allah, ya kita berharap serangan, namun di saat tadi orang kabur. kita lihat kali ini umpatan pinjakan kaki peduli dapat jalan. Bagaimana cara membelah? yang sekali kita lihat sore hari ini Ya, kita lihat, pengsatannya langsung dikerakkan. Bakri, berikap-ikap menentera arah kepada lawan. Kita lihat, lagi bola meninggalkan Kacu masih berhati. Sarki sekali, kita lihat, menemukan menerwati, berhati! Lagi-lagi datang telah melawan Kacu Marta Nusbangasan, kita sertikan untuk dipindahkan, Muhammad! Sayang sekali, kita lihat, Kema permainan yang mencoba diperagakan oleh para pemain daripada ketubah-ketubah dan jatuh Kita lihat Nekmi -nek. Kita lihat Cantik sekali Lamba Yutensi kembali mencoba menggerakkan untang Namun di sana keluar dekat kepada pemain berkemalaman Kema di yang berbicara dengan panggilan Tismadi Tisjot salah satu mantan pemain yang berkampung bersama PS dan Pegirin kita lihat kelihatan di Menteri B.A. Tanti sekali B.A. namun kita lihat senang melapati hukum Basnah Syafir Perwil kita lihat Masa Syafir berikan sudah berbosot ancaman dilakukan namun disana Masa Adam Muhammad Nasar Haru, Kita lihat. kepada calon. masih calon mencoba membuka ruang sekali. Kembali lagi pola kita lihat. Gol nomor Oh! Juba. oh, juba. oh, juba. oh, juba, juba. oh kali ini kita lihat serangan mencoba dibalikkan yang nah, mempunyai Muhammad Nazar Raffiq Buset ya kita lihat dan akan kami lanjutkan kembali lagi cepat pada hari Rabu nanti. tujuan kami dan lain dan yang bukan hanya untuk merenovasi sedikit lapangan supaya terlalu manat dan kuat mengaktifkan jalan nyelaga yang akan kami pencetakan bersih bilang Muhammad Riza yang memasukkan nomor tujuh sepuluh telah melangkah ke putaran ya panjihitan di sana terdapat sederet pemain-pemain pencuputan -pemain yang karena dengan pengalaman baru akan mengenalkan mangati Senegal, rahmat kopral dan kawan-kawan mereka sudah pasti ya menjadi tim yang pertama berhasil melangkah ke putaran yang kedua kemudian Kemudian tim yang sedang dipersiapkan ke Liga 3 Indonesia Ya, Kuta dari Hukumawik Mereka juga disana terdapat Owen Implagunawan Irwandi Dimakalele, Ismail Ulejalan, Gartlasi, Alpuna Setion, dan Rekadakan Ya, sudah pasti mereka melangkah ke putaran yang lebih bergantung Kemudian disisul oleh Ursada Alu Kua Yaitu kampung halaman dari Kota Arianto Sebagai Kota Kina Sangat sekali coba terima tegas juga umpan. Mungkin harus membuka ruang, garuan. Namun, misalnya masih ada Muhammad Hasan, bulan sekolah rupiah, sama ya, beraturan hati di sana. Dan beberapa pemain dari Ricky Lapang, Kausalne, dan rekan rekan mereka samping bersama dengan Pak Yarizo Salang, juga sudah ketinggalan. Ya, putra Jaya Babak Bulog, tim yang diarsiteki oleh Ebi Junaidi. Pelatih yang pernah menanyani Persikaba atau Itala, salah satu tim yang sudah pasti mendapatkan diri penunda tiba Indonesia melangkah putaran yang lebih bergensi, di mana Rahmat Arum dan kawan-kawan, bangga kita berikan. Hari ini harus kita lalui bahwa serama adu dengan finali, ya karena belum sama sekali sepanjang gelaran turnamen yang kami tempatkan belum hari pun terjadi adu perdana finali. Kita lihat sulit melewati pemain berpengalaman Ismadi Gandapura ataupun Ismadi Kristian Kamila Rekan-Rekan Muhammad Kadafi Umpan perbosaan tamu berkongsi Harry Fahriyah rekan lari Kita lihat istilah lima peluang Harry Fahriyah Menemanglah wajil awan Harry Fahriyah berikan umpan Lagi-lagi kita saksikan Buklah oh, meninggalkan arena lapangan Hanya menghasilkan penjalan serus bagi ini Tepat usaha Tandingan kami tunda satu hari Tentuan kami jadilah lain dan jadilah bukan Hanya untuk merenovasi lapangan Supaya kronik kuat dan bangat pada saksikan jalan jelaga Ya Assalamualaikum Haji Kita lihat tentu bergaya Terutama dengan Muammar Qadhafi Masih Amar arahkan umpat Martin PA namun saya gerak terlalu Muamar kita lihat sekali hati Usman bukan kecobosan tapi lagi, -lagi ancaman dan namun kita ketemu saja di dikatakan pemain yang baru saja naik kelaminan baru saja mengakhiri masalahnya. Makasih limo. Ba, cantik sekali asrama berhadi. Kali ini serangan datang lewat kaki bu Ammar Kadafi melatar umpan kepada berhenti Fahrial. Wah dia apa di gerakan? Ini bola wali pun. Perwira. Cek Sakrima. Masuk Sakrima. Melakukan aksi Sakim Muammar Kita lihat dua pemain beraksi bersama-sama. Ya bola lagi. Ronaldo bentakan terbuang kamu adalah supaya kamu rumbo dan kuat putaran Ya, berulang-ulang kami kabarkan, besok sore kami akan merenovasi. Ya, Pak Pak Yohana Berhala Pangan yang kita nyoba gagasan perwujudan Mohana Laum ketahuan oleh sebuah mengesampingkan pergelangan putaran yang kedua hari jadi PT Galaksi Hari jadi PT Galaksi Perkasa Nusantara. Terima kasih bersama kami untuk menyaksikan langsung salah-salah yang tentang kami sensasan. Sejak hari ini kita tak dapat tersanggupakan ke luar dari kami, kami berkecuali negara Salah satu anggota JPRK dari Aceh Utara Yang berkumpul di tim daripada LAMBALAKERTI Ya, contohnya penggeran hari hari Kita lihat kali ini Bola mencoba dihadapi kembali Gerakan kepada Tuan Haji Uthman Namun di sana masih ada salah huti Kau pun dikatakan Mereka berdoa Kita lihat masih Martoni, lagi sekali kita lihat Martoni arah Kita kita baru saja sebuah kasih yang baru dari Perniaga kita lihat Ya, karena masih ada waktu yang tersisa kita lihat ini bagi lagi masih pokokan, dengan PA Gaddafi akan bola kepada hari Varial kita, kita berkata kembali lagi kita kaksikan Gaddafi Wari, apa gua <laughs> kita kemudian kemudian namanya. Mama, benar lihat? Kami ah, ya, ya. bisa masih ada timba di hati. Ya, kita lihat lagi-lagi Martin BA. Kembali lagi Sakura menerima bola. Umpan ke depan diberikan. Namun di sana masih ada Agumani. BA. Eri Farial Waria. Oke, okay, enggak, okay, enggak, okay. enggak. Muammar enggak okay, okay, okay. ada di tadi banyak Farial masih di belakang bangsai hari varial berikan suara-suara sayang sekali kita setiak suka suka karena akan berbangga hati terima kasih kepada bapak camat ganda bapak utusan langsung salahnya lagi kepala kabupaten terima kasih yang tak terhingga pada partai PA ya atas bantuan terus rakyat dari aceh utara yang selalu ini mendampingi tim langkaio esi yang sedang kami jaga di piala Bibi dalam pertandingan bandara. Halo. Sudah lihat Sosa. Sosa lima. Putra dakuta. Umpan tertinggal namun di sana masih ada Muhammad Hasan. Satu saja kita lihat Udin Basna. Surat kelima lagi lagi yang, FB, yang ditarik keluar nomor tiga Dahlup, yang nomor pengurus, bola oleh arahkan Nazar kita datang lewat kaki pemain pengganti ya Jauh suda. Nampaknya kita lihat pejak sudah mulai kalian bahan tanggal. Ya, pemain yang baru saja mengakhiri masalahnya baru saja naik pelaminah. Kalau ngan kamu Muhammad tenang. ada Masih Cangkut sekali untuk bertindak, maupun saya yang yang terjadi, kita lihat <SILENCIO> Ya, buat ke dalam Adul-adul, abang-abang kamu, ala-ala kamu Buat ke dalam Ya, sama-sama kita sama-sama. Iya, iya Kali ini kita lihat sedang mendatang, kaget kali kita lihat lehim, berkat kita kesabaran, namun lagi-lagi, atau lebih dahulu pembelaan dan, oleh karena kewibawaan kami miliki, anda ingin merekam dapat mengakses di kanal YouTube Chan channel, berhaji, kandas lagi, kita lihat kali ini, Muammar Gaddafi sedang datang lewat kaki lehi, untuk berpindah ke Sakit terwir gerakan umpah kerakutlah kunci kami sebuah pelanggaran dilakukan tadi kita lihat dua, tidak ada pertandingan kami akan merenovasi lapangan yang ditanyakan kebangkatan dan putar paklimah kita lihat masih berpaklimah Dinap, dinap, dinap. Waduh, yo, waduh. <madi> kita akan <madi> kembali melanjutkan kembali menggelar lari lawan Udin Basna. Lagi-lagi kita lihat kembali lagi Udin. Datang lagi bantuan daripada berhati Usmar. Namun bola meninggalkan arena lapangan. Li. Ya, lawan. Lawan, lawan, lawan. Aduh mane? Kalau kalah Masuk Waduh mulai Kita lihat <San> Masih syakir, kita saksikan, sulit menawati pakli, terangkan kembali lagi. Ya, kita lihat, sayang sekali, kita saksikan. Pertandingan, lapangan yang ditanyakan bangga akan datang. Kembali lagi kita tukangkan, kita rambuan keluar, menjatang. Ya. Hari Hafial, kita lihat jalan pemimpin kita Dia oleh ni. Lagi-lagi kita lihat hanya menghasilkan penjalan jawa. Delapan, delapan lah. Aduh, ini, kalung aja ni. Balik, balik, balik lagi. Balik, balik profesor yang melakukan bombastis. Alhamdulillah. Beran, beran, beran. Dua beran di kedah, pertandingan hari ini selamat diberitakan kepada tim Petufah Putra yang melangkah ke pertandingan selanjutnya dan terima kasih kami ucapkan kepada Lambaran FC. Ya, Bed mandum mendapat banggut, Bed mandum mendapat panggung siapa ini buat Ya, insya Allah ke depan kita akan berjumpa kembali. Namun ucapkan terima kasih kami sekali lagi kami ucapkan kepada Bang Saldi ataupun pempala panggilan saya hari, hari. Kami sangat berbahagia, sebuah kebanggaan yang tidak sanggup kami bernilai. Salah satu jawang terhormat dari Kabupaten Aceh Utara pada hari ini mendampingi tim dari Kabupaten Sawang.